Pergi ke sungai, naik perahu, perahu rusak terkena batu. Mantan punya pacar baru, tapi lebih jelek dari aku. Burung beo makan ketan, di sebelahnya ada batu. Ngapain harus mikirin mantan kalau di sini ada yang baru? <tuk> Jalan santai waktu pagi Libur besok ke rumah dui Ngajak balikan setelah pergi Maaf ya, aku gak peduli Burung pipit Burung cendrawasih Cukup sekian dan terima kasih.